Nyati ya daweh muat bin Jabal niku tak alu bina nukmin saatan tetes muat bin Jabal tentang riwayat Bukhari sering dawoh ayo Rene moro aku ayo do iman bareng-bareng tetes ngaji katesnya tening itu termasuk nambahin apa iman daweh tidak warung mau nantenan saya tidak pernah diuji tuhan kecuali saat diuji itu ada empat nema pas diuji tujuh ceritakanlah awaluhai dalam takun etil kalb beliau kini asal coba itu gak nemu urusan agama Painalintihkanamu saat di dalam uji atau diutang orang PKI, orang orang non muslim. Alhamdulillah coba aku orang urusan aku, ya. takun di dini, alhamdulillah coba aku orang urusan Watanik de kapling Islam takun di belia itu kimi di bang belia sintak alami. Eh, mintil kal belia di teks sesay kang kamu judes yang Soalnya anakku sekolah orang biasa karena ternyata ada coba aku Artinya aku <Sanak> Warrobio TKP kampeng 0 10 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aku 0 alasan 0 0 ganjaran 0 0 dua ada sebesar daripada yang sekarang, nggak lebih besar. Dan tiga, saya tetap berhitung, kembang, saya berharap, untuk Kenapa? 12 balik gitu, 100 balik, 100 balik, 100 balik, 100 balik, 100 balik, 100 balik, 100 balik, setelah oh, sekian puluh tahun gue berhasil terus menang terus ke di bojo, bojo ini jenantem ini tengah anak selama bujo kulam bisa atem bersih bub. sing halal ngantos, jadi tukang itu mulai mikro dewi hahaha gak bisa ikan mikro dewi cukup sih ini hilang jadi syaratnya jadi wali itu diantara ini, oh apa? jadi wali itu jadi alim, abot kan? jadi imam sing asir ya abot, jadi imam tua musuh musuh tak akhik, kemana? Pikir sabar, sabar, musuh musuh karwan terjadi itu tujuh, bicara itu karang Rusnul. Insyaallah narawali jantung dari ini jadi tahu wong lapor Umar belala Sampun ya Androk, sambun opo rumah truk, sambun. Loh yo loh yo noh bodo bodo sambun. Loh yo rumah Ternyata sampun. Dong koni, dia ngumas segarang itu, busionnya coc, temen kafe nih ngumas. Ternyata ada juga. Tapi lu baru mau garang di dapur, kau nanya. Emang ira ampun ampun. wali, ngoset ini. Aku gembira nanti, paling mau alim apa, untuk apa laporan anak apa, pasti sudah apa tahu siapa, Aku malah, loh, Aku lagi lomong, aku imam mati, jadi presiden, bagus. Kalo turun hati ini. mau, gucuk cerewet, gua gampang aneh. kafe tadi, Oh, nong tengah jauh berujungnya apa ya? Kok oh nong bersok solar wah. Ya, jadi baru kayak itu. Baik, aku mau Ani Arju Atawaba Aleha. Ani tak sedeng sun Arju arwara bensun Atawaba enggak jaran Aleha yang atasnya menggonu menggonojo. Joko eh alatil kalud kaliati. Yang atasnya menggonu menggonojo.